Nusaibah binti Qa'am radiyallahu anha Namanya tercatat dalam tinta emas penuh pemulihaan Bahkan kematiannya mengundangkan ribuan malaikat untuk menyambutnya Hari itu Nusaibah sedang berada di dapur, Sedangkan suaminya, yaitu Sain Sedang beristirahat di bilik tempat tidur Tiba-tiba terdengar suara gemuruh Bagaikan gunung-gunung batu yang runtuh Nusaibah menyerga Itu pasti tentara musuh Memang, beberapa hari itu ketegangan memuncak di kawasan gunung Uhud Dengan bergegas Musabah meninggalkan apa yang sedang dilakukannya, dan masuk ke bilik suaminya yang sedang tidur dengan halus dan lembut dikejutkannya. Suamiku tersayang, Musabah berkata, "Aku mendengar pekik suara menuju ke Uhud. Mungkin orang-orang kafir telah menyerang." Sain yang masih belum sadar sepenuhnya tersentak. Dia menyesal, "Mengapa bukan dia yang mendengar suara itu?" Malah istrinya, dia segera bangun dan mengenakan pakaian terangnya. Sewaktu dia menyiapkan kuda, Musabah menghampiri. Dia menyodorkan sebilah pedang kepada Sain. Suamiku, bawalah pedang ini. Jangan pulang sebelum mana, kata Nusaibah. Sa'id memandang wajah istrinya. Setelah mendengar perkataannya itu, tak pernah ada keraguan padanya untuk pergi ke medan perang. Dengan sigap dinaikinya kuda itu, lalu terdengarlah derap suara langkah kuda menuju ke utara. Sa'id langsung terjun ke tengah medan pertempuran yang sedang berkecamuk. Di satu sudut yang lain, Rasulullah melihatnya dan tersenyum kepadanya. Senyum yang tulus itu semakin mengabarkan keberanian Sain. Di rumah, Nusaibah duduk dengan kerisah. Kedua anaknya, yaitu Amar, yang baru lima 15 tahun dan Sa'an yang 2 tahun lebih muda, memperhatikan ibunya dengan pandangan cemas. Ketika itulah tiba-tiba muncul seorang penunggang kuda yang nampaknya sangat gugup. Wahai ibu, salam dari Rasulullah, berkata si penunggang kuda. Suami ibu, Sa'in baru saja gugur di medan perang. Beliau syahid. Nusaibah tertunduk sebentar. Innalillahi, gumam Nusaibah. Suamiku telah menang perang. Terima kasih ya Allah. Setelah pemberi kabar itu meninggalkan tempat, Nusaibah memanggil Amar. Ia tersenyum kepadanya di tengah tangis yang tertahan. Wahai Amar, kau lihat ibu menangis? Ini bukan air mata sedih mendengar ayahmu telah syahid. Aku sedih karena tidak memiliki apa-apa lagi untuk diberikan bagi pengetahuan juang Nabi. Maukah engkau melihat ibu bahagia? Amar mengangguk, hatinya berdebar-debar. Ambillah kuda di kandang dan bawalah tombak. Bertempurlah bersama Nabi hingga kaum kafir terhapus, kata Nusaibah. Mata Amar bersinar-sinar, lalu ia berkata, Terima kasih wahai ibu, inilah yang aku tunggu sejak dari tadi. Aku ragu, seandainya ibu tidak memberi peluang kepadaku untuk membela agama Allah. Putra Nusebah yang berbadan kurus itu pun terus mendaratkan kudanya mengikuti jejak sang ayah. Tidak terlihat ketakutan sedikit pun dalam wajahnya. Di hadapan Rasulullah, ia memperkenalkan diri. Ya Rasulullah, aku Amar bin Sa'id. Aku datang untuk menggantikan ayahku yang telah gugur. Rasul dengan terharu memeluk anak muda itu, lalu berkata, Engkau adalah pemuda Islam yang sejati, wahai amat, Allah memberkatimu. Hari itu pertempuran berlalu cepat, pertumpahan darah berlangsung hingga petang. Pagi-pagi seorang utusan pasukan Islam berangkat dari perkemahan di Medan tempur Mereka menuju ke rumah Nusaybah. Setibanya di sana, wanita yang tabah itu sedang termangum mangu menunggu berita. Ada kabar apakah gerangan? Serunya gemetar ketika sang utusan belum lagi membuka suaranya. Apakah anakku gugur? Keputusan itu menunduk sedih. Betul, innalillahi, musabah berkumam kecil. Ia menangis. "Kau berduka ya, umur amar?" tanya si penunggang kuda itu. Musabah menggeleng kecil. "Tidak, aku gembira. Hanya aku sedih. Setelah lagi yang akan kuberangkatkan saat masih kanak-kanak," jawab Musabah. Mendengar itu, saat yang sedang berada tepat di samping ibunya, Lalu berkata, Wahai Ibu, jangan remehkan aku. Jika engkau izinkan..." Aku akan tunjukkan bahwa Sa'an adalah putra seorang ayah yang gagah berani Nusebah terperanjat Ia memandang putranya Kau tidak takut nak? Tanya Nusebah Sa'an yang sudah meloncat ke atas kudanya menggeleng Yakin Sebuah senyum terhias di wajahnya Ketika Nusebah dengan besar hati melambaikan tangannya Sa'an hilang bersama utusan tentara itu